Ngerasa. Nah, makanya saya ya, saya ulang lagi saya saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak yang bikin yayasan formal sudah banyak yang ingin alim, dokter, ingin dokter tafsir sebagai banyak yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak saya itu ingin ada yang tetap selalu tetap seperti saya karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi Tentu ini kebaikannya juga banyak, saya ulang lagi kebaikannya juga banyak Tapi masalahnya adalah ini, ini terfisikkan, agama terfisikkan Saya beri contoh gini ini yang nyata bukan bukan jari Saya punya teman, dia cara berpikir, guys kita harus bikin kurikulum Karena kalau kita tidak punya dokter, dokter fikih atau dokter Tafsir atau dokter Rali Sunnah Lalu nanti yang diabadi kemenang itu orang-orang wahabi atau salafi wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia di diarahkan salafi wahabi. Jadi lama-lama kayak wali Somor itu tidak dikatakan pusat sejarah, tapi pusat kemusyrikan. Nah, rombongan wali Somor ini rombongan kemusrikan. Kalau ketuaannya ya ketua. Jadi nanti mereka... Tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang sunni kan mesti diarahkan ke sunni juga. Oke itu baik, baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, ke kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya kemenak. Itu hanya berapa? Itu, kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10. Sepuluh terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus? Bandingkan kalau kita, saya ulang. Tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu sarannya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi Dirjen Haji terus, Jeneng nggak usah Karir usaha oh berfikir suwi itu ya prestasi. <laughs> itu kan poin. Cara pengirian poin. Tapi cara negara kan nggak. Oh, cara pengirian poin, kang nyabari nasib suwi. cara pengirian poin terus wes wanen itu cara pengiran ya, poin ada hadis Allah itu malu nyeksa orang seng wes wanen oh itu cara agama poin tapi cara negara kan dak terus Allah itu senang mau fakir sing lemu mereka serito beko dokoh dari gua poin lo itu gurunya imam Syafi'i itu lemu makanya kakek Imam safi jarang mau <tuh> wali sebab dia lemu kecuali abdul hasan asy'ibani itu udah jadi wali mereka lemu Gua ngertak, takut, sanggir di mangan mangan mangan mangan mau ngan, kok ngan, terus. Or oraono or, or, mau ngwarak, so korekmati. Pengiran, weh, mangan kok lereng. Berarti kayak nganggep ngakhiri rokmati. Allah oh, tapi narai so lereng. You <tuk> cuci jalur itu pun bisa jadi. <tuk> tapi ojo kawin loh, ini kan <tuk> sekawin. Gua nambahin apartennya ini iskawe. Yang gue pergi itu ya sekawin. So <tuk> eh tadi rawolan niru-niru serawolan enggak keren no? terus sekarang kita hitung ruang ini nyata dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini karena saya ketemu berbagai pihak ya tentu yang yang baik yang yang yang punya mental adinu an Yang punya mental nasihat nasihat tuh iroda khairin khairi selalu berkiinan baik untuk yang lain Lalu ada kiai-kiai kaya -kaya kultural kayak Pondok Sarang, Giler Boyo, Pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari mata peli sunnah macam-macam. Ono sing kerjo temangsang, yang, temang yang pedalaman Kalimantan. Ono sing bisnis bungkrat, buang kerangan di tewek melarat. Ono sing sugeh, diorder jadi buru privat. Ono sing sugeh, mergeti kultus nado gunak duno mandi. macam nah. macem Ini kan dari berbagai lini. Muono kape. Ano garani wali, terus rambutnya gondrong, dugaan, macam-macam <tosongan> lah. Terus uangnya kini nak rambutnya rakena dipotong, terus adil gotri jolarang, macam-macam lah. Oh, semua macam-macam jadi saya uang macam-macam. Siswaan juga macam-macam. Pekerjaan kepentok pangkat, siswaan. Ano sing siswaan tok ngombe mumbai, ano sing juk gotri, ano sing juk tumo. Kalau nak macam pekerjaan apa sih? Kalau sangan ini macam macam macam lah. Oh, saya beragacerkai <tosongan> jadi order akhirnya kalau moco diwe, gue sakit kalau ada salam template, diransi moco jadi ini, gue penting gue juga pinter, gue ditompok terus mau banyu ditongani, kalau mau banyu, mau percaya, yakin, ya enggak lah macam-macam tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? ahli sunnah saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah aku bloger kira Gus Marat ke goblok cerita, wihurat atau muga kan sekolah, itu. wireng misal, ramayanku buta, tiran gitu. Itu perda sekolah atau muga, seringannya jaduk, jadu kerja, Pak Es menang jadu. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan, kerja betul dulu juga gak ada HP, dia punyanya surat, Gus Kulon itu tentang pedalaman Kalimantan itu tiang-tiang, tidak -tiang, jumatan, tidak ada sholat juhur dia ada yang sisa-sisa pekihnya ada kalau dalam adab syafi'i, orang yang tidak musta'otin itu kan tidak wajib jumatan, dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah jumatan hanya sholat apa? juhur masih ingat ya, orang ragu banget, mau suwi mau bareng-bareng akhirnya singkat cerita tiap neng pedalaman Kalimantan itu, dia neng mau sholat ke bekas-bekas kaki ya terus kalau jumat, mereka tidak gak dalam. Padahal enggak empat puluh juga tidak musta'atin penduduk yang punya kampung. Alasannya apa? awam. Pak, pak, cuma-cuma tuh duhur. Terusnya tak apa aku, Gus apa boleh duhur, apa boleh apa jumatan tak jawab boleh. ini kalau mandatullah sembunyi jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting bukan sekedar sholat penting juga penting mengajak orang lain sholat, Wes kere temang sang ning tengah alas iki buruane polisi wong zaman disik ngono jenenge ilegal oke okay. yo ya, tetep nganakno salat yo gawe komunitas sholat mahabbah ning Allah dan rasul tapi kalau kita membiasakan anak jonge sekolah IAIN jonge sekolah aliyah ben iso Al Azhar ben iso ning Umykul LC terus payu departemen kowe nak jonge mimpin agama ben gaji jadi Hasanah, Hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul goi golek gelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui, tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi, dia sama kerja di kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu empat jam, empat jam dari dia di, di tempat kayu tadi. Moro masjid jam 11, masih tidak kuncinan kunci, nah akhirnya dibuka-buka dewi -sapo di sapo-sapo di sana. Saya dan polisi meluncurkan, memang sholat gak ada. Sing sita itu aluminium sarang, ketemu aluminium, oh no grupena, ketemu aluminium itu galon ini orang-orang yang nasibnya itu enggak jelas tapi dibawa, ini betul nyata dibawa oleh agamanya ketemu di titik-titik kamu, kamu lalu jumatan, kamu ini tahu kemudian, perang tahun, patang tahun kamu lalu terima ditingnya ini, bisa ngaji ngajirat tenangan <tik> <tik> semacam-macam lah akhirnya ini menjadik aku ketemu, sekian hal ini pondok besar cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam jajal sama saya itu pernah ke PJTKI itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandrio rupo jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. katanya kenal jenengan. Tak tak Ke orang kerja nang rasa 3. Amene ning Korea ya. Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Kerja dia ning niatnya enggak niat dakwah, enggak niat kiai nguap kok jadi ngemelarat ini, kuap kok terus. Oh, serat terlintas apa guys. Wow yang korea itu kuap kok, jadi makhluk melarat itu kuap kok dan ini suka ingin menghilangkan kemelaratan ini. Laporan yang harap. Aku seni seni harap. Ketemu konco isin izin berkaitan. Aku tahu ngaji cewek motif Gue dulu bareng seni korea itu nganti juga. Terus dia bercerita komunitas majelis tali yang dia dipenjara oleh amari pangeran oleh perintah pangeran, nak uripiku butuh hp, lan aja aja uang. akhirnya niati keduanya menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. dia masjid ya, kayak sukses dari dia. ngajak uang uang. orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak mencet. Itu di diantara dulu awal awalnya ya lumni pedotan pedotan. Gua oh, penting kan perdeutan nih, umur gua naksir apa jadi ketua MUI malah. <tapi> orang -orang ada, orang -orang jadi urai so, dakwah model ini urai Jadi segi MDD, urai so dakwah model Makanya Allah menyiapkan santri-santri perdeutan gua. Oke, lanjut ke ngecap santri perdeutan ini disiapkan. Gua naksir apa deutan ketua MUI, segiling satu atau orang Arab dakwah ini. Malah untuk gue, untuk tiket gratis, di nono Udah. ya ape ya, yang gue yang mureh-mureh bagumu tapi gak sekeren sing heroik ini coro ini nengar Allah oh, oh, ya tuntas nongso ngingin ngingin naik kelas loh yob. kecuali orang naik kelas dia nengokin gue gue kegiatan ngeliat novel kiri jikalau ngomong dakwah cari tibang di rumah tengok-tengok atau dakwah aja perkoror nah, tapi lumayan lah ya. singkat cerita gini ini yang perlu jadi madzab saya dan fatwakan terbuka seperti ini andaikan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah. Kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana pasti dia akan murid urip agamanya Aku kan nyeneng-neneng iku kiai, kan? anake -anak kiai, muridte kiai. Tuh tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan. Itu orang Bali. Dulu ngaji Sorokan mungkin sama saya di Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niati adul sate. Ya santri pedota. oh, pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu ini. Ini Maduro, setelah kelas masing-masing. Bareng Bakul Sate sukses ngajak ponani, ngajak tanggani. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak, -anak Bakul Sate. Tidak di situ kiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ada masjid taklim, ada muslimatan, fatayatan macam-macam mondok ini sudah kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya walem, cerdas, mau coba ini wiso, kosomani. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tinggal berapa dulu yang ngetes saya dulu, ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh makhabatua warosuli, kere yoga wago, mau juga yoga wago, temangsang yoga wago. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi cum sekolah singonok gelar bini soda dinginnya jadi ini menurut saya pembatasan tapi tetap boleh seorang lagi tetap boleh anak sembahkati yang gelar, jadi gelar nggak apa-apa tapi harus ada ulama yang kayak saya. Bapula mungkin suatu saat mungkin bisa saja khasan nanti punya gelar nggak masalah bisa saja anak sana punya nggak masalah tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar gelar itu tidak mengikat hanya membidik Departemen Tawiasan tertentu tetap yang dibidik itu tidak berbahaya Allah, Rasul ini penting saya, so, dan saya so akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya so mati bila perlu mati, nah aku wali, saya tak peduli ha? asal saya wali bisa, karena sinyalilah. sinyalnya karena ada sinyalin, nah, nah, nah, nah, nah, wali kan nangil perdoaannya kan gak sambung, sinyalnya beda